tentunya Didi Lesti mengunggah sebuah postingan foto cantiknya persahabat ya luar biasa sang calon manten selalu memberikan aura yang sangat positif persahabat ya selalu membanggakan dan selalu menjadi sosok inspirasi untuk kita semua ada kalimat caption yang dituliskan persahabat ya oh no hidung penuh dengan komedo aku kini pakai Vienna charcoal persahabat ya wow lagi promo nih persahabat ya Tentunya kita semua wajib untuk selalu mendukung Apa yang dilakukan oleh Lesti maupun Rizky Bilar Dalam postingan tersebut banyak sekali pujian dan tanggapan dari para fans yakni dari akun Instagram Lesti Bilar Galeri Underscore mengatakan Masya Allah cantik sekali calon istri Mas Begeng Begeng Yu Ada juga komentar lain diberikan dari akun Lesti Bilarti mengatakan, oh yes cantik sekali Wow luar biasa persahabat ya memang kecantikan dari Dede Lesti Membuat para fans terpesona persahabat ya Selalu memandang wajah Dede Lesti yang sangat luar biasa cantik ya. Mudah-mudahan kebahagiaan kesehatan selalu diberikan kepada idola kesayangan kita dan ke kabar berikutnya, kita lihat persahabatan ada info spesial banget dari Bang Ariel. Kita lihat di sini, tentunya Bang Ariel menginfokan bahwa sore ini bakal hadir acara poles kepoin Lesti di video.com. Persahabat, ya, kalimat caption dituliskan ketidakhadiran Lesti Lovers ketika tidak manggung itu ibarat... Bermain sepak bola tanpa dukungan Para supporter di stadion sehingga pemainnya kurang semangat Itulah yang Dede rasain selama manggung di masa pandemi Dan harus tegak menerapkan protokol kesehatan Jujur, Dedek kangen banget cerita bareng Makan bareng, nyanyi bareng Dan kegiatan-kegiatan bersama Lesti Love Wars lainnya Yuk berdoa agar pandemi cepat usai Biar kita bisa ketemu lagi Nanti bersahabat ya jangan lupa saksikan Poles ke point Lesti Kita dukung terus untuk karya-karya Dari idola kesayangan kita Berikutnya para sahabat kita lihat juga Sebuah unggahan spesial banget Dari akun Vena Melinda Real Yang mana ibunda dari Vera Bramasta para sahabat ya Wow ini Bobo bau para sahabat ya Bakal ada kejutan Yang akan diberikan Tentunya dari Rizky Bilar Ada kalimat caption juga yang dituliskan Halo guys, akhirnya bisa ngevlog bareng Rizky Bilar. Sayang sekali ya, guys, belum bisa ngevlog sama Lesti Kejora. Penasaran? Pantengin terus ya Vena Melinda Channel. Please subscribe, like, share, and comment. Thank you! Waduh, wow, bersahabat ya! Pantengnya stay tune di channel YouTube-nya Vena Melinda Channel bahwa banyak sekali kejutan yang akan diberikan bersama Rizky Bilar banyak tanggapan hingga komentar dari fans Lovers nih persahabat ya dari akun L underscore Bilar mengatakan udah nggak sabar banget bunda ditunggu vlog bareng Dede Lestia bund and Vanemelindarniel ada juga komentar lain dari akun Instagram Rosa and Lesler mengatakan ditunggu ya tante sama idola kami lesti kejora sang diva dangdut wajib pokoknya tuh persahabat ya request banget ya dari fans mudah-mudahan ada kejutan baik kejutan bahagia soal pernikahan idola kesayangan kita dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah kabar spesial yang kita dapatkan lagi-lagi Antv mengabarkan menginfokan cinta abadi Lesler akan segera hadir persahabat ya di Antv tentunya mudah-mudahan ada kejutan yang paling bahagia kita dapatkan kalimat caption juga dituliskan dalam postingan tersebut yes akhirnya kabar yang di nanti datang juga nih antv lovers dan lesla lovers masih semangatkan menyambut perayaan cinta Abadi Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan segera bersatu. Siapkan diri kamu yuk jadi saksi kesakralan kisah cinta abadi Rizki Bilar dan Lesti Kejora yang akan menjadi pernikahan terbesar dan terfenomenal. Segera eksklusif hanya di ANTV. Tentunya persahabat ya, sebarkan ke Lesla Lovers yang lainnya bahwa segera akan dihadirkan acara cinta abadi Leslar. Walaupun tentunya tanggalnya belum diketahui persahabat ya, kita doakan selain terbaik mudah-mudahan dilancarkan untuk rangkaian pernikahan idola kesayangan kita. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik selanjutnya. Tetap patikkan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar Lesti dan Rizky Bilar. Mungkin ini informasi ini siang hari ini Pak sahabat bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang ucapkan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh